Untuk linknya ada di deskripsi ya cuy Oke okay. Pada kesempatan kali ini gua akan sedikit membahas Beberapa bug yang paling meresahkan Di game Free Fire cuy Khususnya tahun ini Atau season ini Yang pertama ada bug factor Iya kah? Emang ada bug apa sih? Bug factor Gak tahu aku malahan. Aku udah beberapa hari ini hampir satu minggu gak, gak main EPEP. Iya ada kerjaan di luar. Aduh nih jaringan kenapa agak berat dah? Hmm, pingguan normal loh. kayak mana itu baknya itu? Belum, aku belum tahu emang udah banyak yang bahas baknya kah hmm. emang kalian sering itu nemuin baknya? aku belum tahu sama sekali taulah aku ya ntar lah kalau ketemu berarti yaitu buat pengalaman ya kan luting-luting aja bentar Iya baru login nih sumpah baru login baru banget Kenapa tahun ini banyak banget bak baru bermunculan nih? Ada apa nih gerangan nih? Yuk kita cari musuh kita cari musuh. Nah, kita pakai bajai kesayangan nih, ayolah. Uh, lambat kali gak usah lah sumpah kakwa eh di atas ada merah-merah tuh lagi war tuh kayaknya tuh itu ngebak atau beneran war tuh coba cek dah knock 1 aduh digluolin dong eh dari mana nih Sumpah kaku anjir Berapa hari nggak laku akal hit dari mana ada Aduh itu ada bom tuh depan Nih satu nih Sumpahnya kok delay ya Belakangku masih ada satu ya Bentar kurus yang depan nih Bentar aku repap bentar Depan mana? Aduh delay kan Ini pingguan normal loh Oh ini, ini, ini bentar Oke sini ya satu nih Eh mau lari kemana si adik nih Bang satu Mana lagi? Tadi ada yang baju hijau loh Di belakang kali Tiada nih harusnya nih, nggak tahulah Waduh, boleh-boleh depan nih, satu sepat nih. Yo yo yo yo, udah ada yang kena kah? Asia Aduh Aduh Aduh Aduh sorry sorry nih ya nggak sengaja tadi kepeleset nih ini <laughs> kemana sih musuhnya nih Aduh dicari kok susah amat nih emang banyak yang hapus Oh ya pantas kalau eh belakang ada orang di sana bung ganda ikutlah Bang ikut Bang Percuma nih aku looting ya kan kalau gak baku hantam Nih makan nih <SILENCIO> Eh si adek Ah, anak satu Eh ngapain nih Aduh sorry ya bang Aduh Masih ada lagi belakangku Udah Udah ya <SILENCIO> <SILENCIO> Baru juga notice gue jadi baru-baru ini sedang viral bug terbaru yaitu bug vektor. Apabila ada player yang menggunakan bug ini, maka player lain yang satu match dengan player tersebut akan mengalami bug visual. Bug visual yang gua maksud di sini seperti bug lari kilat, nembak cepat dan lain-lain. Memang kalau kita lihat dari layar HP kita sendiri, karakter kita itu bisa larinya kenceng banget ya kan? Tetapi kenyataannya karakter kita itu diam aja cuy Jadi cuman visualnya kita aja yang ya yang ngebug Ini bug sangat meresahkan banget sih Dan cara mengatasi bug ini itu sebenarnya mudah banget cuy Cukup kalian melakukan relog Maka bug ini akan hilang dengan sendirinya Buat kalian yang gak tahu relog itu apaan Relog itu adalah kalian keluarin game Free Fire kalian, terus kalian buka lagi game Free Fire-nya. Dan gua saranin jangan pernah kalian cobain bug ini ya. Karena dengan kalian sering menyalahgunakan bug ini, akun Free Fire kalian bisa ke-suspend. Yang lebih parahnya lagi akun kalian akan di permanen, Seperti hukuman yang diberikan kepada player yang menggunakan cheat atau cheater cuy ya kalau begini sih merugikan banget sih di sampingku ini ada orang nih eh udah enggak ya eh udah enggak nih udah kok bisa udah enggak ini depanku ada nih satu nih atau ini jangan-jangan yang -jangan pakai baknya nih sini bang bertumbuh kita bang udah kelar lah lah lah kok gini lagi lah ya ilah the next day mana ini terusan main mainnya anjir oh iya anjir red of fire nya nambah 10 nih waduh hey! waduh waduh waduh waduh waduh aduh aduh aduh ya ilah gini amat ya gamenya ini aduh lah lah, nih sisa dua orang lagi nih. Coba aku pengen tahu anjir, kayak mana yang pakai baknya itu. nggak gak tahu aku baru aja login ini nih, kayaknya nih ya. Ini kayaknya nih, pakai bak ini. Nah, si kopral untung bukan kopral jono ya kan? waduh bang, bang gabut kali lah si abang nih aduh. yang kedua ada bak diam atau nge-stuck nyanyi apa sih udah tadi main ada bak factor lagi aduh, ini semoga aja kita aman-aman aja ya kan main lagi nih semangat, semangat udah berapa hari nggak main pengen main eh ada bak baru kembali lagi dengan gue adis di konten kali ini kita lagi nulis tentang video porno viral kemarin Astagfirullahaladzim ini sumpah nih member gua kenapa mulutnya rusak semua dah ya dah ya <laughs> parah yuk bisalah depan nih eh nggak bisa digerakin cuy Bro. lah, Bro. Adu aduh, ini kenapa lagi dah ya, ya iya ya ya Tuhan, tolonglah hambamu ini, ini dikeluarin bisa balik lagi nggak sih, ya ya udah udah kenok nih udah fix, Duh. nah ini kenapa diem semua ini, temen gua kok cuma tiga anjir Ya kenok pula. Ya, aduh. Ini kenapa nih Cuk? Eh, napa napa kalian gak gerak bang? Gak tahu. Gak nggak tahu, nggak mau balik. Sama. Ya, ya elah. Eh, Ya, kan? ya elah. Sumpah. Aduh, ini kenapa lagi dega Garena Garena ya, yo, yo, bantuan, yo yo yo yo. Hah, kenapa pula lah ini nih atim sudah berada di dalam game Ya siap Bang siap-siap siap Bang bak ini sangat merugikan banget cuy sumpah gua udah ngalamin banget sering banget gua Apalagi buat para player yang mau barbar -bar, ataupun para player push rank, bakalan ngerasa dirugikan banget sih. Yang dimana saat kita start game sampai dengan turun dari pesawat, semuanya akan berjalan dengan lancar atau seperti tidak ada masalah apa-apa. Tetapi saat karakter kita sudah menyentuh tanah, tiba-tiba karakter kita tidak bisa digerakkan sama sekali mudah sih pasrah aja dah tadinya gua sempat berpikir ini adalah bug factor tapi anehnya di sini bisa kalian lihat ya bahwa sekuat gua dan sekuat musuh yang ada di depan itu turunnya itu barengan cuy yang lebih membingungkan lagi cuman ada satu player dari sekuat gua yang bisa bergerak tolong gitu kan ini kenapa di awal tahun 2021 harus ada bak baru yang bermunculan sih? Kan, kan, kan parah gitu kan? Yang tadinya semangat mau main jadi males main ya kan? Dan cara mengatasi bak ini itu sama dengan cara mengatasi bug vektor, Yaitu kalian cukup melakukan relog dan semuanya akan kembali seperti semula tapi ya kalau kalian turunnya di tempat-tempat rame atau tempat barbar -bar, Ya cara ini sama aja sih Toh ketika kalian berhasil relog Kalian sudah balik ke lobby Yang ketiga ada bug glue wall Oke ini depan ada berapa orang nih Oke dua sekuatkah? kah? Bisa lah ini ya pembalasan nih untuk bug-bug yang menghampiri kita tadi. Oke, dapat SG2 nih di sini. Boleh. Nih ada vektor juga nih, aduh. Eh. Oke, yuk kita cari-cari yuk, yuk, yuk. Oke, udah kena ya. Oh, nih temannya ada nih di depan nih. Nomor satu ada lagi ya di rumah kayu sana depan bentar bentar bentar oke okay, oke okay, oke okay. yo gasken gasken gasken gak usah eh ke rumah sabun satu hits Ya. Ah, satu lagi. End langsung nggak ada pikir udah. Di sini tadi ada satu ya. Eh? Hey. ya Yailah, krono, krono. Eh, depan ada anu, belakang ada satu lagi. Uh, kau kenok akhirnya ya? Yo yo yo, bisa lah ini bisa yuk yo, yo yo ya, meresahkan banget sih. Kalau ada bug, bug kayak gitu ya kan? Apalagi kita-kita yang mau pengen main barbar, -bar, have fun, jadi nggak bisa gitu loh. Apalagi push rank udah sih, ada-ada aja lah ini siapa sih yang nemuin atau yang nyebar? Eh, depan ada satu. Enak satu, aduh, Knock 2 aduh, eh, gak kepasang loh, aduh, ini dek, dek, dek, oke, bocil, random, kita boleh, uga, sini dek, bantuin dek, dek, adek, dek. Dah dilewatin nggak tuh? Dek sini dek dek. Waduh malah pusing nih nih adik-adik ya. Iya kah ada orang kah? Knock satu. Aduh demeknya cuma tujuh belas Knock tuh. enok dua. Dikeluolin ya situ. Oke nice. Yuk, majuin aja, majuin, majuin Eh, lo, lo Lah, global gua mana, anjir ya elang ngebak dong global gua, aduh Bug global tidak terpasang atau menghilang ini sudah lumayan lama juga nih Tapi sampai sekarang belum di sama pihak Garena karena pihak Garena membutuhkan waktu untuk mengatasi bug-bug yang ada di game Free Fire cuy Bug ini terjadi karena kita terlalu cepat saat akan memasang glue wall Yang awalnya refleks glue wallnya lambat jadi sering kalah war Setelah latihan berbulan-bulan akhirnya refleks glue wallnya udah cepet Eh malah ngebug Kek manalah ini dan sampai sekarang bug global ini tuh masih belum ada cara mengatasinya cuy. Tapi jika kalian ada yang tahu caranya, bisa bantu dengan cara komen di bawah ya. Yang keempat ada bug the Mac. Bug ini juga sebenarnya sudah lama ada dan dialami hampir semua player Free Fire. Dan sampai saat ini belum juga di oleh Garena. Karena masih banyak player free fire yang mengalami atau mendapatkan bug damage ini cuy Yang dimana damage yang kita berikan kepada musuh yang kita tembak Melebihi darah suatu karakter Tetapi player tersebut tidak mati-mati juga Atau malah darahnya tidak berkurang sama sekali ya kan Dan cara mengatasi bug ini tuh cukup mudah Caranya dengan kalian berhenti menembak sejenak Terus kalian ganti senjata kalian, maka damage yang dihasilkan dari tembakan kalian akan kembali seperti semula. Oke, jadi itu dia bug-bug yang viral dan sangat merugikan atau meresahkan sebagian besar player Free Fire. Pesan gua buat pihak Garena yang memiliki tugas atau wewenang dalam mengatasi bug-bug di game Free Fire, buat segera di-fix secepatnya. Kalau enggak Jangan salahkan player-player Free Fire bakalan pindah ke game lain Ataupun bisa jadi balas dendam dengan cara menggunakan cheat atau cara curang Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian See you on the next video, bye bye